Pelecehan yang dilakukan oleh Ketua KPU Komisi Pemilihan Umum Hasim Ashari, yakni tentang pelecehan di sejumlah tempat ya, beberapa kali yang dilakukan oleh Hasim Ashari kepada Hasnaini Muin baru terungkap, ya, baru disampaikan ketika partai yang dipimpin oleh Hasnaini Muin, yaitu Republik Satu tidak lolos verifikasi. Informasi ini menunjukkan betapa luar biasa ya, rencana daripada oligarki untuk tetap terus berkuasa. Kalaupun tidak bisa mempertahankan kekuasaan yang ada, karena kita tahu hari ini, ya, kita tahu ada hmm, narasi tiga periode, kemudian ada narasi tunda pemilu, itu kan semua dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaan saudara Joko Widodo. Saya kira perlu hati-hati karena pada akhirnya yang menentukan masa depan Republik ini bukan kita rakyat yang katanya Fox Day, Fox Populi, Fox Day, suara uh, rakyat suara Tuhan, tidak justru yang menentukan masa depan bangsanya adalah fox oligarki. Jadi pilihan atau suara-suara dari oligarki itulah sistem politik demokrasi yang sejatinya hanya menjebak ya. Masyarakat untuk memilih sesuai dengan pilihan yang sudah ditetapkan oleh oligarki. Apalagi apa yang dikatakan oleh ini Muin nanti kalau nanti terterbukti insan KPU sudah didesain curang, KPU sudah menerima suap, KPU sudah mendesain nanti yang menang adalah ganjar jadi masyarakat mau memilih Adis Baswedan, berapapun suaranya Masyarakat mau memilih Erlangga Harta atau berapapun suaranya Masyarakat mau memilih Puan Maharani Misalkan berapapun suaranya Nanti dianggap kecil dan akan di kualifikasi Hari ini kita mau bicara Indikasi yang lain kecurangan itu, yakni Pengakuan dari sang wanita emas, ya, Hasna ini moin, ya, misal Hasna ini mu'in atau yang lebih uh, dikenal dengan sapaan wanita emas, membocorkan informasi yang luar biasa, menjijikkan, informasi yang menunjukkan bahwa hmm, kecurangan itu bukan lagi praduga, tapi akan menjadi kenyataan yang benar-benar nyata. Dan ini tentu saja akan mendelegitimasi proses politik yang terjadi di negeri ini di sisi yang lain tentu saja masyarakat yang sedang ya mengkapanyakan tokoh-tokoh nasional yang menjadi idamannya idolanya, tokoh-tokoh yang digadang Gadang akan menjadi menjadi capres yang akan dipilihnya tentu akan semakin kecewa, kenapa? ternyata proses politik itu tidak ditentukan oleh suara masyarakat atau tidak ditentukan oleh suara rakyat tapi ditentukan oleh otoritas yang mengunggungkan kemenangan dalam hal ini KPU kita jadi teringat pada saat ada adegium yang menyatakan bahwa yang menentukan kemenangan itu bukan jumlah suara, tetapi siapa yang menghitung suara. Jadi bisa jadi pasangan capres tertentu suaranya lebih banyak, tetapi kan otoritas yang menghitung suara, yang menetapkan kemenangan itu, justru memberikan kemenangan pada calon presiden yang lain. Apakah mungkin demikian? Oh, sangat mungkin. Apa pengakuan dari ini Mu'in atau Si Wanita Mas sebagai ketua Partai Republik Satu ini yang kemudian beberapa hari ini diperbincangkan publik dan ada videonya yang viral, di berbagai sosial media tentang pengakuannya selain soal nah, gratifikasi seks ya ya kita sebut dugaan gratifikasi seks karena Hasna ini Mu'in baru mempersoalkan ya pelecehan yang dilakukan oleh ketua KPU Komisi Pemilihan Umum Hasim Ashari ya ini tentang pelecehan di sejumlah tempat ya beberapa kali yang dilakukan oleh Hasim Ashari kepada ini Mu'in baru terungkap, ya, baru disampaikan ketika partai yang dipimpin oleh Hasnain ini ya, ini Republik Satu tidak lolos verifikasi. Bisa jadi kalau partainya lolos, bisa jadi kan masalah ini tidak diungkap di publik. Jadi, kita bisa patut duga bahwa uh, apa yang terjadi bukanlah pelecehan seks, tetapi gratifikasi seks dalam rangka untuk meloloskan partai Republik 1. Dan di diakui di dalam sebuah video yang viral, dan di sana juga ada wawancara yang dilakukan oleh Ahmad Yani salah satu advokat yang juga punya partai yang tidak lolos verifikasi yaitu Partai Mashumi Ribon Hasnaini Muin mengatakan bahwa dirinya pada tahap satu bisa lolos juga karena proses ya suap itu begitu. Suap dalam tanda petik begitu ya. Karena akhirnya ada informasi yang sangat mengejutkan di mana Hasnaini Muin atau si wanita Emas ini mengabarkan Menurut penuturan dari Ketua KPU Komisi Pemilihan Umum Hasyim Masari ya, ketika mereka dalam ya hubungan yang lagi intim, lagi dekat, lagi lumayan tentunya ya sebelum ada proses penolakan Partai Republik 1 lolos verifikasi sebagai peserta pemilu tahun 2024, Hasna ini Muin menyatakan bahwa dirinya mendapat informasi dari Ketua KPU Hashim Asyari bahwa pemilu, atau khususnya Pilpres, sudah akan eh, didesain untuk memenangkan pasangan Ganjar Ganjareri. Nah, informasi ini sejalan dengan apa yang dulu ditulis oleh Nani Esdeyang. Ya. Nani Esdeyang adalah mantan wartawan dan juga dulu mantan pendukung Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Begitu-begitu eh, dia pernah menulis juga bahwa dia dirinya memperoleh informasi A1 tentang Rencana oligarki untuk uh, mem, apa, menjadikan Ganjar Erik sebagai pasangan capres dan cawapres yang akan didukung pada proses gelaran pilpres di tahun 2024 nanti. Tentu saja ini adalah informasi yang masih butuh untuk diverifikasi. Pun demikian informasi ini menunjukkan betapa luar biasa ya, rencana daripada oligarki untuk tetap terus berkuasa...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 kepentingan mereka selaku oligarki dan tentu saja caplas cawapres yang didukung, dipastikan akan tetap melayani kepentingan oligarki begitu, nah ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Hilton Pasaribu ya, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menyatakan bahwa ada tiga skenario yang sedang ditempuh oleh oligarki, yang pertama yang mempertahankan tiga periode karena bagaimanapun oligarki saat ini sangat puas dilayani oleh kepemimpinan saudara Joko Widodo karena saya mencatat, tidak ada presiden yang begitu melayani kepentingan oligarki, selain presiden hari ini, walaupun seluruh presiden pada hakikatnya juga melayani oligarki, tapi pelayanan saudara Jokowi ini bisa dianggap pelayanan yang paling maksimal bagi oligarki, terbitnya undang-undang omnis beslau, undang-undang minerba perubahan, itu adalah termasuk undang-undang perubahan KPK, itu adalah bentuk-bentuk pelayanan paling maksimal yang Diterima oligarki sehingga mereka bisa berbisnis untung belium di negeri ini. Contoh saja pada kasus perubahan undang-undang minerba, ya, oligarki tambang batu bara yang sebelumnya PKP 2B-nya harusnya selesai ya. Nah, perjanjian itu PKP 2B itu perjanjian pengelolaan pertambangan e, batu bara ya itu. Harusnya selesai, tetapi karena ada perubahan undang-undang minerba, yang semestinya tambang-tambang batu bara mereka diambil alih oleh negara, tapi karena ada perubahan Undang-undang maka mereka mendapatkan konsesi tambahan langsung menjadi IUPK ya, izin usaha penambangan khusus untuk objek batu bara ini ya. tanpa harus kehilangan cuan mereka dari proyek-proyek tambang batu bara mereka. Undang-undang Omnibus Law juga yang eh, belum lama ini ada sejumlah pulau ya yang dilego, dilelang untuk dijual itu juga disetujui oleh Mendagri Tito Karnavian karena dasarnya juga dikatakan sebagai bagian dari e, konsesi dalam rangka menjalankan undang-undang omnibus law cipta kerja yang memang memberikan konsesi-konsesi khusus bagi para investor asing dan asing untuk bisa menguasai negeri ini jauh lebih kuat menancapkan kukunya luar biasa nah jadi menurut Mas Yunto Pasaribu yang pertama tentu skenario 3 periode itu dalam rangka untuk mempertahankan Joko Widodo agar bisa menjadi presiden lagi setelah dua periode berlalu Nah, jadi oligarki masih merasa nyaman dan ingin mempertahankan Joko Widodo. Dan yang kedua, skenario kedua adalah dengan tunda pemilu dengan alasan pandemi Covid-19 sehingga paling tidak, saudara Joko Widodo masih bertahan dalam kedudukan sebagai Presiden Republik Indonesia dua atau tiga tahun lagi. Dan yang ketiga, tadi skenario-nya menurut Mas Sinton masa Ibu adalah menyiapkan boneka, capres-cawapres boneka yang bisa dikendalikan oligarki untuk melanjutkan. Uh, Kepemimpinan di Republik ini yang mereka ini ya capres cawapres ini uh, tentu akan berkhidmat kepada oligarki. Dan informasi yang disampaikan oleh asna ini muin ya, ya tentang adanya skenario untuk mempertahankan uh, bukan untuk mempertahankan untuk mendesain kemenangan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Saya katakan tadi juga sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Nani SDang yang juga pernah menulis hal yang sama bahwa diri yang mendapatkan informasi A1 bahwa nanti pilpres kala ya akan didesain memenangkan pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo dan Erick Thohir meskipun sampai hari ini memang keduanya belum jelas diusung oleh partai apa tapi kita sudah lihat bahwa Erick Thohir sudah melakukan pendekatan luar biasa kepada ke, partai Kebangkitan Bangsa bahkan Erick Thohir juga Sampai rela ya untuk e, latihan menjadi kader Banser, dan dugaan-dugaan kita ini juga bagian dari skenario agar bisa diusung oleh partai kebangkitan bangsa. Soal bahwa PKB hari ini dengan Partai Gerindra sudah membentuk koalisi, ya koalisi apa itu namanya, kebangkitan e, Indonesia Raya, begitu ya kebangkitan Indonesia Raya, nah, saya ingin tegaskan sebagaimana yang disampaikan oleh Cak Imin juga sebelum janur kuning melengkung, artinya sebelum ada proses pendaftaran pasangan capres dan cawapres di komisi Pemilihan umum, maka seluruh ya, partai politik hari ini mendeklarasikan diri sebagai koalisi tertentu, ya apalah koalisi Indonesia uh, Bersatu koalisi Indonesia Perubahan, koalisi Indonesia Bangkit atau koalisi-koalisi yang lainnya lah itu semuanya masih sangat cair dan bisa uh, ya cerai berantakan dan bisa karena itu bisa jadi ya PKP nanti pecah kongsi dengan Gerinda dan mengusung eh, apa namanya Erick Thohir dan Ganjar Pranowo. Yang kedua Ganjar Pranowo juga begitu. Jadi lagi-lagi PDIP juga belum menetapkan apakah kadernya Puan Maharani atau Ganjar Pranowo yang akan diusung. Ya, tetapi peluang untuk mengusung partai itu kan yang menentukan sekali lagi bukan hanya partai. Partai itu justru Bukan faktor determinan, tetapi yang menjadi faktor determinan atau faktor yang paling berpengaruh dalam proses pencapresan itu adalah para oligarki. Atau uh, Fahri Hamzah menyebutnya adalah uh, para bohir ya, atau para bandar begitu ya. Dan itu juga diakui oleh Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh yang diri yang menyatakan bahwa Partai Nasdem sangat terbuka jika ada investor untuk bisa membantu dalam proses pencapresan Uh, orang yang saat ini sudah diganak uh, gadang oleh Partai Nasen untuk menjadi calon presiden 2024, yakni Saudara Anies Rashid Baswedan. Dan kita juga tahu maju-mundurnya tiga partai yang sampai hari ini belum secara tegas untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai pasangan calon presiden 2024, yakni Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, itu juga uh, menurut sejumlah analis, ya, termasuk juga menurut Fahri Hamzah, itu salah satunya juga faktor uh, pendanaan daripada proses pencapresan Anies yang belum juga ada uh, siapa yang uh, bohir mana yang bisa menanggung. Karena itu, saya kira, saya kira skenario tentang pemenangan Ganjar Erick ini sangat terbuka dan partai mana yang mengusung juga sangat-sangat cair sangat-sangat terbuka jadi kita juga harus tetap memperhatikan dinamika ini tidak kemudian kita merasa euforia ya, ini sekali lagi para pendukung-pendukung yang diehard ya, kepada para pendukung diehard yang saat ini sedang mendukung pasangan atau capres tertentu yang menganggap bahwa masa depan Indonesia akan ada di tangan Capres tentu misalkan yang mendukung saudara Anies Baswoda, yang mendukung calon yang lain, lainnya lama Mataliti atau yang mendukung yang lainnya saya kira perlu hati-hati karena pada akhirnya yang menentukan masa depan Republik ini bukan kita rakyat yang katanya Fox Day, Fox Populi Fox Day, suara uh, rakyat suara Tuhan, tidak justru yang menentukan masa depan bangsa ini adalah Fox oligarki, jadi pilihan atau suara-suara dari oligarki Oligarki lah yang menentukan masa depan republik ini. Rakyat itu aja dicucuk hidungnya agar memasuki bilik suara untuk memilih pilihan pasangan capres dan cawapres yang sudah ditetapkan atau ditentukan oleh oligarki. Makanya dulu saya mengusulkan kalau memang benar ya, ya Fox, Populi, Fox Day, suara suara Tuhan, maka mekanisme pemilihan calon presiden calon wakil presiden bukan melalui pasangan capres dan cawapres yang didaftarkan oleh Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bukan. Jadi baru saya percaya ada Fox, Pofully Fox deh. Kalau mekanisme pemilihan calon presiden adalah dengan me, apa, PKPU menyiapkan kertas putih dan goal point. Nah itu perintahnya apa? Tuliskan Presiden dan Wakil Presiden pilihan anda. Nah itu dah. Misalkan saya mau tulis, tapi berisi Hap, wakilnya Ustadz Abdul Somad. Nah. Anda mau nulis Ahmad misalnya wakilnya misalkan Egi Sujana atau sebaliknya. Egi Sujana wakilnya Ahmad Semua ditulis kemudian nanti suara yang terbanyak itulah yang menjadi capres dan cawapres otomatis begitu. Kalau begitu maka kita bisa percaya ada namanya fox polyfox. Nah, hari ini kita misalnya hari ini pingin memilih Habib Rizieq. Masuk ke kotak apa ke bilik suara TPS, pasti enggak ada nama Habib Rizieq. Karena nama Habib rizik Sihab itu pasti sudah dieliminasi oleh oligarki. Baik oligarki partai politik maupun oligarki para pengusaha cukong yang membiayai proses pemilu. Sehingga kalau kita datang ke TPS itu sebenarnya kita bukan sedang menyampaikan aspirasi kita. Tapi diminta aspirasi kita untuk melegitimasi pilihan-pilihan yang sudah disediakan oligarki politik di TPS melalui proses pemilihan yang digawangi oleh KPU. Contoh, kalau kita masuk, ya pilih suara, kemudian... Kita mau memilih Ustadz Abdul Somad, Ustadz Abdi Hidayat, ya, yang kita inginkan jadi pemimpin di negeri ini atau Habib Rizik Sihab yang memimpin negeri ini, begitu kan? Tapi di sana adanya cuma Ganjar, Erik Ganjar, Erik kemudian adanya Puan, adanya Prabowo, adanya Erlangga Hartanto, adanya, nah, maka pilihan kepada Ustadz Abdul Somad pasti tereliminasi, pilihan terhadap uh, Habib Rizik pasti tereliminasi sehingga kita sebenarnya datang ke TPS bukan sedang menyalurkan aspirasi, bukan memilih sesuai aspirasi, tapi memilih dipaksa sesuai pilihan yang ditetapkan oleh oligarki politik yang mereka ada di kertas suara. benar atau benar analisis saya? Kalau Bantah silakan Bantah. Nah, saya misalnya saya ingin memilih Habib Rizieq menjadi calon presiden, bisa tidak? Dia sampai unta masuk ke lubang jarum nggak akan bisa karena Habib Rizik Sihab tidak mungkin menjadi calon presiden. Kenapa? Karena sampai unta masuk ke dalam uh, lubang jarum partai-partai uh, politik tidak akan mengusung so, saudara Habib Rizik Sihab sebagai uh, calon presiden begitu. Itulah sistem politik demokrasi yang sejatinya hanya menjebak ya masyarakat untuk memilih sesuai dengan pilihan yang sudah ditetapkan oleh oligarki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 Ganjar Erik 60, lawannya misalkan 2 saja, 7, 4, 40 gitu. Atau salah ya, <laughs> Jadi, salah. misalkan Ganjar erik dapat 40, 40 persen suara. Lawannya misalkan Tunggal dapat eh, 60 persen suara, nanti bisa diubah. Yang ini 60, yang ini 40. Silahkan gugat yang kalah. Nanti di MK sudah ditunggu itu. Nanti siapa yang mengugat pasti oleh MK akan dikalahkan. Akhirnya apa? Yang menang tetap Ganjar erik Jadi saya ingin mau tegaskan kalau Anda hari ini curiga ya, tentang pemilu. Bahwa pemilu akan didesain curang, tapi Anda tetap ngotot untuk mendukung capres tertentu, menjadi relawan capres tertentu, itu kan sama saja logikanya Anda sedang tidak waras. Bagaimana mungkin Anda berjuang untuk sesuatu yang hil yang mustahil istilahnya begitu. Kenapa? Akan sia-sia upaya kita untuk meningkatkan elektabilitas orang yang kita dukung untuk menjadi capres manakala pemilunya sudah didesain curang begitu loh. Dan bagaimana mungkin kita berkeyakinan pemilu itu akan bersih? Pada saat belum pemilu saja, pada saat verifikasi partai saja, sudah seperti ini. Sudah seperti apa yang disampaikan oleh Hasna Muin, Dia mengaku tahap awal dia bisa lolos itu karena proses kedekatan dia proses, lebih-lebih proses suap kepada KPU. Tetapi akhirnya pada proses verifikasi faktual, partai republik satu pimpinan, Hasna Muin tidak lolos. Dan akhirnya Hasnainimu'in yang hari ini menjadi tahanan, kalau nggak salah agung ya, pada kasus korupsi uh, Prikes ya kalau nggak salah itu dia sekarang kan di tahanan dan saat dia diwawancara oleh, uh, oleh kalau nggak salah itu Ahmad Yani juga ada itu kan videonya dia sedang di tahanan ya sebaik di rutan rumah tahanan mungkin kalau perempuan itu di rutan uh, pondok, pondok bambu begitu nah itu kan membuktikan bahwa ada desain besar nah, karena, hari, hari, karena itu hari ini saya mengajak kita untuk berpikir out of the box memikirkan masa depan negeri ini dengan kacamata yang tidak hanya pilpres ya seolah-olah kan kita hari ini berpikir bahwa perubahan bangsa ini hanya bisa diraih atau ditempuh melalui proses pemilu melalui proses pemilihan presiden yang baru tetapi desainnya pemilihan itu sudah ditentukan siapa nanti yang akan menang lalu proses perubahan seperti apa yang akan kita peroleh dari proses yang demikian gitu loh kan nantinya kita akan menjadi apa? Legitimator daripada oligarki yang telah menyiapkan boneka-boneka mereka untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Ini yang harus kita hindari, gitu loh. Karena itu kita harus punya desain perubahan yang terbebas dari kendali oligarki. Dan itulah perubahan Islam. Itulah ya perjuangan untuk menegakkan syariat Islam, tidak melalui proses pemilu, tidak proses melalui proses pilpres, tapi melalui dakwah dakwah menyuruh kepada umat tentang pentingnya kita kembali kepada syarat Allah, dakwah yang mengabarkan kepada umat tentang rusaknya sistem yang hari ini ada, dakwah yang menang, maaf, menggugah para ahlul kuah, orang-orang punya kekuasaan untuk menolong agama Allah, untuk menegakkan Islam ini, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW ditolong oleh suku Aus dan Khazraj, kemudian ditegakkanlah Islam di Madinah, dan sejak saat itulah masalah kaum muslimin bisa diatasi dengan syariat Islam. Jadi kalau hari ini kalau ada saya saya dan kawan-kawan yang memperjuangkan khilafah, jangan kemudian dianggap perjuangan khilafah utopia. Justru perjuangan kepada capres-capres utopia. Kenapa? Sekuat apapun kita memperjuangkan capres-capres, ternyata pemenangnya sudah ada desain. Lalu ini ini kan perjuangan yang sia, sia Belum lagi ya, belum lagi nih kalau nanti terjadi capres yang kita perjuangkan, yang antum antum perjuangkan nantinya berkhianat seperti kasus 2019 yang lalu sudah korban harta, waktu, tenaga, pikiran. Eh, ternyata capresnya yang katanya akan ya, timbul tenggelam bersama rakyat. Dengan hidangan sepiring nasi goreng, dia akhirnya timbul bersama kekuasaan dan membiarkan pemilihnya, rakyatnya, tenggelam sendirinya. Saya ingin mengajak kepada kita semua untuk berpikir yang logik, yang optimis, yang realistis, dan yang paling penting adalah yang syar, ya